Zodiac yang pertama adalah Job shot ataupun dua pedang. Untuk Zodiac yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces keuangannya akan meningkat di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua pekerjaan yang dimana mana di satu pekerjaan yang sebagaimana biasa dilakukan dan pekerjaan tambahan dan pekerjaan tambahan ini akan mendongkrak keuangan finansial. Seorang Pisces akan lebih bagus di bulan Juli tahun, 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Pisces akan mendapatkan pilihan yang dimana pilihan tersebut sangat berpengaruh kepada keuangan kehidupan Pisces sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of swords. Secara umumnya, page of swords itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Pisces akan meningkat di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini seorang Pisces melakukan pekerjaan tambahan yang mendongkar keuangan kehidupan Dan disini tujuan seorang Pisces untuk membagiakan seorang anak serta keluarga Pisces sendiri Dan di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan didoakan oleh seorang anak Pisces sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman Secara umumnya dengan Hangman itu diartikan pasar tetap yakin yakin karena kuat Dan jika kartu dengan kemenangan kita, kami dengan zodiak yang pertama di sini. Menggambarkan sosok seorang bisnis merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia kuat. Ia mampu mendapatkan keuangan yang meningkat, yang dimana di sini dengan menambah sebuah usaha tambahan yang didukung perlu oleh seorang anak. Keluarga serta di sini didoakan oleh seorang anak dan keluarga bisa sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Zuo ataupun dua tempat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana sini dilembarkan seorang Aris akan mendapatkan keuangan yang akan meningkat di bulan Juli tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana sini nilainya sangat besar yang sangat mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial Aris lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aris akan mendapatkan atau mencari sebuah usaha yang dimana sini bentuk usaha pilihan yang dimana juga di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan seorang Aris lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah Queen Oxford. Secara umumnya, Queen Oxford itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang keuangannya akan meningkat di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang didukung penuh oleh pasangan dimotivasi pasangan dan didoakan pasangan aris sendiri dan jika kartu deanggetmen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang aris bersama pasangan merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin di bulan Juli keuangannya akan meningkat dengan melakukan sebuah usaha tambahan dan mendapatkan usaha yang jumlahnya nilai besar yang dimana disini tujuan seorang aris juga untuk membahagiakan sebuah keluarga membahagiakan pasangan aris sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah 6 six of Swords ataupun enam pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana disini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Juli tahun 2021 di sini keuangan yang meningkat cancer dapatkan dengan melakukan usaha kerja keras yang dimana disini digambarkan seorang cancer jatuh bangun tidak merentis karir merentis pekerjaan yang dimana sini seorang Cancer akan berjuang untuk membahagiakan keluarga membahagiakan anak serta membahagiakan diri sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya saja perjuangan yang dilakukan oleh seorang Cancer tidak akan diketahui oleh keluarga namun hasilnya akan sangat maksimal dan rezekinya akan sangat terbuka di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini Cancer digambarkan seseorang yang mendapatkan keuangan yang akan meningkat di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah tua, serta seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang disiplin, berjuang tanpa menyerah, tidak kenal lelah, yang dimana di sini keuangan serta istrinya akan terbuka, yang didukung penuh oleh sebuah keluarga, didoakan oleh sebuah keluarga. Yang dimana juga di sini seorang cancer mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga Cancer sendiri dan jika kartu denganmen kita gabungkan dengan zode yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin mampu menjalani kehidupan mampu mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Juli tahun 2021 dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebuah keluarga dan di sini seorang Cancer mendapatkan doa dan dukungan dari seorang pasangan keluarga serta anak Cancer sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Five of cup ataupun 5 piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana disini digambarkan seorang Gemini merupakan seseorang yang akan... Mendapatkan keuangan meningkat di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bekerja keras tak kenal lelah tak pandang waktu, yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Namun keuangan seorang Gemini akan meningkat drastis di bulan Juli tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Gemini akan melakoni banyak usaha yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan income, yang dimana di sini juga dampaknya sangat positif. Mendongkrak keuangan kehidupan karir pekerjaan seorang gemini lebih bagus di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang gemini merupakan sosok seseorang yang pekerja keras tidak lelah, tidak mau menyerah yang dimana di sini selalu mencari usaha dan melakoni banyak usaha untuk mendapatkan income untuk meningkatkan keuangan kehidupan yang tujuannya untuk membahagiakan sebuah keluarga membahagiakan seorang anak Gemini sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak dan dari rekan-rekan Gemini sendiri dan jika kartu dalam kenan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin mampu mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih meningkat dengan usaha tanpa menyerah usaha yang disiplin dan dengan melakoni banyak usaha yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga serta di sini seorang Gemini mendapatkan doa dan dukungan dari sebuah keluarga serta anak Gemini dan rekan-rekan Gemini sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang keuangan akan meningkat di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Aries, yang ketiga zodiak Cancer serta yang keempat adalah zodiak Gemini.